selat intan ini Pak Tene, kau gandeng ada Pak Tene. Ah, apa nih? Oh, saya dia, Coba berat <laughs> oh, ada yang ada ada ya, ada Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuh. ketemu lagi lor bersama saya, Agus Matoklok Kediri. Sekarang pukul jam 4 lebih hari Sabtu. Tahun 2022 Hari ini hari yang penuh Ceria Kenapa kok bisa Penuh ceria Karena hari Sabtu lor, hari Sabtu kuih Waktunya gajian Bahasa Jawa ya lor, bahasa Indonesia kok partisipasi. Emang di nol satu, kan apa enggak satu ya, mesti semangat kan nunggu bayaran atau gajian nol. Tapi aku dino nol, emang kerjaku mah petang di nol, Ya, gara-gara ini cici rewang, orang Akeh undangan kan Ya orang pada rapi-rapi lah, anak-anaknya dirapiknya Bureku Ya ber Beranek Nah, nuh, apa jenisnya oma, apa jenisnya rapi lah Anaknya dirapiknya Pernikahan, hajatan lah terus dinginane penyembahnya an banyakan yuk ngeternak dulur-dulur nyembahnya an ya sekalian becek becek besone ke diri loh nek besone bahasa Indonesia aneh apa ya naik ngarane? naik ngarane oh, Apa ya? Aku lali pokoknya Pokoke mana ngono lho, nek jawane buwah, becak ya kena buwah, kena undangan lah naik ngarane undangan ya, undangan jadi mararono ngamplopi dhuwit, dipakane sego rawon apa soto, apa jajan. Jogorogan, ya nggak nyeswalah ya wes mulai. Ya semua nih, sepi tapi nih ya, ramai orang isolor. Om samaan tako bermagrib, mana ya orang bermagrib kan dengdengnya wong ngake. ala paling samaan perkota. Siapa kali segorawan besoto bermagante, wes mulai. Masalahnya apa, antri ya naik kan, gantian kan, anak gila lho. Pokoknya nah, dinosotong anak gila lho, diokak, kak, mesti dinosotok lah. Pokoknya pendaksi sore, ruang merah anak gila. Jalannya, yes biasa, bang, oleh Lelian kerjo, pegawai ke negeri, apa, orang mancingan biasa. Jadi nah, aku posisi kerja yang pom, bensin, loh. Pom bensin kalo bensin, dek, pom kresek rame kan, ini karam ya terus. Oh, nah, ya Bo, yuk, mas, gak bisa, kok? Rame orang. Bos. Di posisi nanya dari keretcon, loh, begini. Gitu ya. Jadi, ini rencananya aku ya, loh, ini kate nya nganu apa? Yang Simpang Limang gumul aku pengen roh suasana nih Simpang Limang Gumball kayak opo. Masalahnya sowir Arono ya gara-gara covid corona pandemi kan sembien-bien nggak olah ya Di tempat keramaian gak olah. Nah ini luar kiri jalan ini nengarannya taman keresek aku santren nih itu yang nyari gitu aslinya ya selawas cemaya diperbarui lagi tahun-tahun ini gitu. Jati, Jati Mbak melono. Kalau sini nih sangeran gitu. Ya mungkin koper sini kok cukup ya. Karena 1 liter setengah baleng. Iya pas simpang lima. Suasanane kaya apa? Yes. tipis-tipis lah. di pabrik santren lor ke kiri jalan nah, nah, aku biarkan kaya lewatku burinya pabrik santren gilor Hai ya, ini lewat persawahan. Hai rio kena ne, watgono nek-nek lewat jenekan kan? bu yes nage suasana nih Santren ini ke, mau kendaraan lewat, truk, tebu lebu, metu. itu, pabrik santren, ini ke macet, ini salah, hari-hari lagi pintu masuk, ini itu lagi pintu masuk lah. prestasi orang nyandi lorosa itu fasilitasnya kalau lewat ngan apa ya deh lewat Goran teu mana lewat Kono tambah mau anjat naik lewat Goran teu lor lewat Goran teu ya rame ya cemaya kan ramenya ramai jalan apa kendaraan motornya lewat kui mangalor, per Rodopa apa nah. kendaraan gede-gede lewat sini di pabrik di perdesaan neng mangalor, arah daerahnya yang gumul, ya. Empat karo kaya manggung. Hai, hai, hai, hai. Hai, saya loh antrean nyabrang arah kok bedet di depan ya ke arah arah ngiri arah bedet di depan loh nyabrang saya reting reting kanan nah Lah iki nganan iki lur, sabar. saya nantri jalan lagi ya, baru Hai let's go Hai arah ngalor ke lor Hai kenyarona kan arah utara-utara mengalor ke arahnya ngur rantai Hai juga rantai nah Ngomong malah rona terus Dimasuk Daerah Katang gini. Danai Eh apa sebenarnya Ngana nopo ongetan Masuk gomol Seng paling gulon diri Ini sih pedang yang gomel lagi ya Cabedang ini guys Ini ada lagi berantakan lagi lor jalan jalannya jalannya cowek ya romawi gitu. <tuh> <tuh> <tuh> ya tapi mendengkian tuh banyak tuhannya gitul, wah ya ti yang mau main ya lor <tuh> nah tabrakan lor lor habis dari, dari garan berantai garan t, bulak bulak garan t, bagiannya khasar wameh kan loh mereka kan jalan alternatif, 30 soalan, wah, itu, kan. jalan dia lah itu jalan dia belusukan. lewat gini kan rame-rame ya rame-rame kan anggah aman tapi ini nah, lewat ayatan truk gede gede sayangnya jalani gilirot jalannya jalani ombun apa full ramai Apa kan, muat lagi Kadang naik mancatnya naik itu satu sampai ke Nah, lewat sini lor Kita naik kanan jalan, taman yang jalan raga, jalan yang skateboard, yang kemudian ayam-ayam. Ya, gue ya kok. Pokoknya olahraga, nyepes basketan biasanya naik-naik bengi apa isu lor apa tapi hingga pasar naik pasar kayak pasar malam ne, bakulan lor jadi buah kondok itu melebuhnya gak oleh kendaraan ini kudubar gak oleh ya nilai cewek mana sekebutan ano skuteran kok oh, kita ini nyewa skuter ini sewa ini ini ya manaj gumpati ramai lor kan buang wong si pada aktivitas ini ke bisa nih cah nonong ini skuter kok lor sewa nih enggak batu baterai, ini dokar nyal ya nek skuter free camera lagi pasar liya gelar anang se. suasana. Gumare. Suasanane sing I apa jane ngarane ku Ah iya Eh takar jipe liwat. Ke kartok enek sewake iki lho. Oke, suasana gumel di sore hari. saya wis bebas lho terus. kayak di bebas Tapi masker bangga ya we lah. lah. menjaga orang-orang Nah. Pak. di ya. Di pasar nah iki khusus di panganan telor. naiknya emang kan sandangan, pergulangan liyal lian. naiknya khusus panganan telor, nah, ini warung-warung, lesehan. Nah hmm. sih yang lian, sih yang lian, lor. sioknya naik, utaranya seputar lah. Putar. pasar makanan, pasar kuliner. Dan naik guys yang sisa kiri hai, hai, hai, kuno anak hai, ya pasar panganan pasar kuliner warung kuliner di kentia yarah nah ini pada wong-wong rombongan wisatawan ya betul jalannya lengah banget mampir nah seperti terutah kok kegulan kelami celono nganan arah nganan kek di saranai panganan kegulan es martabak telur stadionnya gue loh lapangan lapangannya, enggak acara-acara Aku tak pamitan magrib angka ya yes. berang biaya terlalu ngomong aku berang berang gena aku anak seng nyinggung ucapanku ya seberang seng waka aku, aku nge-nake ya tangga berusaha belajar lor ya, berusaha belajar jadi waka kelak-kelak kan aku ini kan di pemula aku itu banyak belajar agak belajar orang ini aku berusaha video ini harus pakai berusaha video gak video video terus mau nataran gak sama berusaha konten secara kreator lah sama keterampilan terapi apa jadi rekam terus pokoknya sama Aku sudah tidak mau ke SMA, ke akhirnya aku awal mulanya youtuber mau mulai awal mulanya sukses kembali dasar, mau ngomong bagulannya, mau bertukar, Ini dong, mau berbagi, mau kan promosi, itu apa niatnya promosi saya. si mana wes apa aja namanya promosi video video saat kayak kayak ngaploh video saat kayak kayak buku bukan asal belok buka wes gak ngurus lor pas sementara itu berusaha ngaploh video nih yang YouTube saat kayak kayak itu semakin agak videomu diposting di YouTube, kok pihak YouTube ya? Tapi senang nyawang oh, jadi beratnya nggak nggak. Biaya beratnya anak, enggak um, ya? Dong, so, enggak um, pulang, hanyaran Pertama dijajah, si kedua kok rasanya enak. Terus eh, mendingan tuh, tuh terus siswa kan senang tolor, nah kan nung ke, semangat senang siswa, pak senang, enak deh promosi terus, terus, terus ya akhirnya siswa rame ngomong kau bong lebih ramai kan ya, ada, nah, berusaha sabar lah Indonesia sabar jadi intinya sabar semakin banyak semakin Estella, cc paneng, kan mana ada ya video ini mah panggil. Yes, si simpang umur. Aku tiba ya kan sembuh kurang tiba-tiba ternyata wis normal waisang kembali normal nah loh jadi pemadulan runung di tempat keramaian waisang popo waisang waisang bebas yes, lah waisang no ya loh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor